dirimu pesona yang terindah bertabur cahaya penyejuk jiwa mungkin kakurai cinta suci darimu Jadi Mudah benar-benar bisa dimaksan e, Ya, menyertai Pak Saya akhirnya e, hari ini kita membahas Cuma produk-produk aja Jadi bahan materinya udah lengkap Seperti ini Tapi bisa nanti bisa nanya kan Jadi itu Ternyata customer- customer lainnya juga ada apa eh uh, kalau segala yang membira arti dari pola itu. Oke. Eh kami dari Ain Pak <laughs> Messi tahu Pak bahwa kenapa kita namanya Aries. Nah, artinya itu Ame Indonesia sehat. Are Indonesia mandiri <laughs> sejahtera. Jadi maksudnya nama-nama kalau nanti buat Bapak-bapak ibu-ibu punya nama itu juga sangat apa namanya berpengaruh atau penting buat keluarga kita. Makanya kita walaupun sama dari kampung sebetulnya betul pak baru itu dari desa. Kita tuh langsung bikin nama yang belum ada orang lain punya. di bawah, kita namanya Makanya alam ini saya Indonesia. Walaupun dari kampung. Kuntal-kawun, wakuntal-kawun, mungkin ada yang pernah dengar Bapak-bapak itu, bapak-bapak mungkin Kalau di daerah kami, area itu dipanggilnya itu kawun Kawun, area, kenal uh, Bahasa itu area yang dinyatakan, tapi uh, Tim kami berat untuk mereka tidak tahu, saya Tahu dia, kau Oh, I know, tahu Ini tahu Jadi mereka tahu, tahu. sama dengan daerah kami Kau pun tahu, pun tahu, pun tahu, ini adalah Teklen kami Biar dikenali gampang, mudah orang. Ayah uh, semakin di depan Lepas tahu itu teknologi siapa? semakin dia pak ya ya ma ya mah kan jadi pas kita dengar itu kita langsung panik oh dia iya, iya. maksa atau misalkan wonder ada juga bulan itu pasti pastinya kalau bulan oh ini bisa satu jam banyak nih oh satu bulan kayaknya airnya air biasanya apa-apa ini ini maaf. sampai, jumpa. sampai jumpa. belum masih lama masih kecil masih jadi tapi iya Ini kita main makan makanan